Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Selamat datang kembali di channel Impact Fishing Apa kabar sobat mancing semua Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan tetap semangat Nah di video kali ini saya mau membongkar atau bisa dibilang mau intip-intip isi dalam reel Shimano 4000 FD untuk yang baru bergabung atau baru ketemu channel ini, bisa untuk mengklik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar sobat mancing tidak ketinggalan dengan video terbaru saya yang membahas tentang seputaran dunia bermancingan. Di sini ada reel simanusinnya 4000 FD. Di sini reel-nya belum power handle ini termasuk real lama ya keluaran lama sih tapi kualitasnya Oke Nah kita langsung aja buka isi dari real ini ini isinya tutupnya di sini ada gear ada gearnya kita bu langsung aja buka Keras, ada pengancingnya sekitar tiga ya, ini pengancing yang kedua. Kita buka pengancing yang ketiga, keras di sini, keras. Sulit. Kita ambil alat bantu untuk membukanya, itu obeng supaya bisa terbuka. Ada bisa terbuka. Nah, ini dia yang ketiga. Sekarang kita cabut gearnya, kita buka handle-nya karena disini belum power handle, jadi kita putar di samping. bahannya masih bahan plastik semuanya kita cabut handle nya -hand sekarang kita buka baut kecil ini kunci 12 untuk membuka baut yang besar sudah terbuka. Kita taruh dulu dan kita buka. Nah, ini isi dari reel Shimano Saina 4000. Wah, wow, isinya seperti ini ya. Kotor. Sebentar dibersihkan. Tapi kita buka dulu semuanya. Kita buka baut-baut yang ada satu per satu. Oke kita cabut. Nah ternyata isinya seperti ini. ya Isi reelnya lain daripada yang lain. Di sini banyak sekali isinya. Ada per per sekitar satu dua tiga empat kita buka lagi baut yang lain Hai baut kecilnya ini lagi dibuka Hai karena masih ada satu baut lagi Hai buka baut yang satu di sini lagi Cabut, oh, oh, terlepas. Nah, lepas kalian. isinya isinya real ini memang beda dari real yang lain oke kita lanjut buka lagi baut yang tersisa Kita cabut Nah ini dia Isi Dari dalam reel Si manusia Kita cabut gear -nya. Nah ini gear nya masih utuh, masih bagus meskipun sudah lama ini dipakai masih bagus ya bahannya terbuat dari plastik tapi kuat nah itu dia isi dari dalam real sekian dulu video ini semoga bermanfaat untuk semua sobat mancing